Bio sampai masak sedemikian rupa sehingga lah. Padahal itu untuk orang yang tidak kenal kan. Jadi memang kebaikan-kebaikan kemudahan-kemudahan itu hadir karena. Nek gelum. Yo balik ke Rabo. Nah orang-orang yang ada konfirmasi ya bentuk podcast ini ya nggak bohong. Tapi setidaknya itu apa ya. Yo ikhtiar-ikhtiar yang kita mungkin nggak bisa menyumbang banyak hal ke bangsa ini cuman ini setiap kecil aja sih yuk ya, bian kini hati orang nyumbang yuk ya, gawe kerusuhan secukupnya lah di beberapa tempat itu tapi kita disini rodoan loh mas rodo heroik loh rodo sok jadi molo ikan arep metum metum. oh iya kan sampai akhirnya luwi gagasan terjatuhlah nama berbagi ide segar berbagi ide segar nah kita mulai dari Sleman jadi, jadi kita berangkat itu mampir sih ninggone ke penarbe dulu baru jadi kita launching buku terus kita jalan ke 40 kota bawa buku yang iya. masih anget dari cetak iya, iya itu buku yang digarap hmm. satu konten dengan tiga cover yang berbeda ya mas ya itu bikinnya dua minggu dua minggu nulisnya dua minggu produksi A seminggu berarti iso mas nanti kalau kita bikin apa-apa cuma seminggu tuh, ya jangan iso ya Bianki ya aku iso pak <laughs> Zaman nurung mikir ke negoro <laughs> wakanda makan aku iso ini, uh, uh, uh. Ya, Oke, tapi nanti kita, lanjut, juga, lanjut. kita coba lagi. Kita ke Solo, terus kita ke Pacitan. Ya, Pacitan itu satu tempat yang sebenarnya eksotis ya, karena pantai dan ininya keren banget waktu itu. Cuma memang saat itu bermagrib ini sepi. Ya sepi, tapi menarik sih. Yang menarik waktu itu kalau nggak salah, Mas Tri, kebetulan Kak Kelas kita juga, hmm. anak 91, lukis. Itu di Pacitan yang tadi, Mas. Kita hmm. juga nggak pernah dengar beritanya tentang Pacitan, tapi bisa bikin satu exhibition untuk anak-anak SD, Mas Oh iya, kita nah, kan share. nengok ke iya, main nengok ke, ke sana. sana ke Pacitan terus kita ke Ponorogo Ponorogo, sharingnya di Pemda Ponorogo. Di Pemda, terus malamnya kita swan ke Mbah Matobroni Salah oh. satu kokoh oh, iya. nah, Itu ada videonya dulu? Ada. Uh, ada kayaknya sih, ada. ada kayaknya Terus sama habis itu kita blank Mau ke Medellin kan blank, kita nggak belum ada kontak person waktu itu Sampai akhirnya tersambung dengan teman-teman komunitas fotografi hmm. ...fotografi di Madiun. Terus kita hunting ke apa eh, Curug loh, Mas. Curug kecil tuh. Oh, iya. Menteri-menteri segala macam. Itu satu lagi ke Kediri ya? Belum. Nah, setelah dari situ baru kita ke Kediwi. Kediri. Pasital, ketemu Kediri ketemu sama? Naim. Naim yang taman bawa... Taman baca Mahanania. Taman baca buk bukunya ditaruh becak itu. Iya. Hmm. Itu. Sepih ya kabar Naim oke. Okay. Sekarang dia malah kayaknya juga kan, Lalu, Mas. Maksudnya udah pakai becak elastik, saya. Oh, dia sudah tidak pakai becak lagi, Mas. Jadi sudah, apa ya, ketika dulu dia pakai becak itu kan sebenarnya kan, apa ya, Memaksa orang untuk mau baca, karena hmm. dia buka uh, taman baca, nggak ada yang mau datang. Hmm. Mas Naim, salam. Sampai akhirnya dia beli becak, di tata sedempingan depan jadi rak buku, dia muter kampung, setiap rumah itu dikasih buku, gelam-gelam, hmm. bawa wocok-ra tinggali minggu depan, tak ijoli buku yang baru. Revolusioner, karena jadi ini. apa? Nah, itu kayak aku juga belum update ya. Cuman setauku ada banyak kegiatan yang dia kemudian lintas komunitas. Nah, oh. cepat bikin film juga kayaknya. Ya, nanti coba kita Kapan-kapan mudah-mudahan lagi bisa. bingung pengen berbuat apa gitu. Nah, iso cari becak. Untuk becak ke ide-ide itu supaya bisa dieksekusi. Nah, itu, nah, itu keren tuh. Maksom, motor, beguna. Naim, terus kita habis itu langsung ke Malang, Malang Kemalangi ya. terus yang mem, me, menjadi momentum kita kenal dengan Mas Dadi Itu, iya Dadi Dadi, advertising juga beliau kan? Iya, iya, aku hmm. sekarang di ACCN juga sama beliau hmm. Itu, terus ke Malang habis itu kita ke Jember Malang. ini itu... kopi Cakwang Mas, Kelingan lah. Yang waktu itu dia mau bikin apa? open donasi buat suratan masal itu loh Oh, aku kemarin ke Jember tapi nggak sempat ketemu Cak Wang. Kemarin Cawang ketemu sama. Alhamdulillah Ini dia ke Bali kalau masalah. Iya, saya ketemu sama Pak Bupati kemarin ke Jember launching. Uh, Teman-teman di uh, apa? Yout Kreatif Jember kalau saya nggak salah namanya. Oke. Okay. Sama kita ketemuan. Uh, ya? Cuman nggak sempat kontak Cak Wang. Kita eh. jalan ke studionya Almarhum Dinar Faris ya. Iya. Ketemu, ketemu sama ayahnya hmm, ya. Iya. Terus kita dulu kan ngobrol di ini di kantinnya Universitas Jember itu. Sore-sore yeah. itu. sore itu. Uh, sorry, sorry, sorry. Itu saya ada sempat dua kali ke sana ke kampusnya diundang di acara kayak kuliah umum nullah. No hmm. hmm. Saya kita segi dulu masalah, oh, lagi, Mas Allah bagi di segar. Lah iki tekan subuh. ayo iya banget ini lagi Mas. Kita punya pernah punya kegilaan seperti itu. Hmm. Yang orang menyangka kui do kentir tenan lagi iki. Hmm. Dikira nyalon kono <laughs> politik. 40 hari tidak pulang merambat dari satu kota ke kota yang lain untuk sharing 40 dengan. kota dan itu ajaib loh mas kalau okay. mungkin mas Arif belum tahu aku dulu pertama ketika ngerancang anggaran pertama itu mas itu kebutuhan kita di awal sekitar 700 juta hmm. terus kita bikin second opinion budget yang redogirit, ngirit di angka kurang lebih sekitar 400an hmm. terus bikin super ngirit itu sekitar 130 sekian dan mas Arif kalau tak rekap terakhir itu mas ...kita itu hanya mengeluarkan dana itu tidak lebih dari 80 juta. Di luar barter-barter ya? Di luar barter-barter. Artinya, ya itu... ...wis, ano mas? Belum ada itu kita nginep minimal kan tiga kamar ya? Iya. Tetapi kan pada akhirnya, ya tadi mungkin karena kita memang double niatnya juga tidak ada tendensi apa-apa itu. Kemudian, Gusti Allah itu memberikan banyak bantuan termasuk kita makan yang tadinya anggaran untuk makan jadi nggak jadi keluar. Ditraktir terus. Ditraktir. Beberapa. <laughs> Makasih ya teman-teman ya yang sudah mentraktir di waktu tempat, dan kondisi yang pas. Beberapa tempat kita nggak jadi nggak apa nggak jadi nginap di hotel atau kadang-kadang hotelnya dibayarin udah. Oh. Terus, yo banyaklah. sing ajaib kita alhamdulillah dalam 40 hari. So, ingat saya tuh yang yang terserang flu itu cuma mas hari cuma mas an. Alhamdulillah saya diparangi sehat Itu daerah beberapa kota itu? Dari mulai Bojonegoro, Lassem? Enggak, Mas Arief, pelanggar pertama itu di Ponorogo, Mas Ponorogo? Ponorogo, masih ada fotonya Mas Arief. Bukan Surabaya Surabaya mas Aan Aku dan, perasaan dan, rojok per... lemes ini yang tuban deh Enggak, malah-malah yang agak lumayan signifikan cross itu malah di Ponorogo itu Habis itu Mas Arief sehat, Alhamdulillah Dan sempat Apa? Misah ke Bandung untuk sharing juga, balik lagi ke Bali apa kemana itu juga aman kok Iya, iya, lalik abeh aku selama tahun ya Oh ingatan ingatanku tajam Mas, Alhamdulillah diparingi ketajaman ingatan dan nek Bian Pian Mas, ketika kemudian apa ya, mungkin kan Sudut pandang kita memutuskan aku dengan Mas Arief meskipun kemudian bisa Beririsan, kita punya keputusan yang sama itu Dasarnya apa Mas Bian? Nek, mas Arief dulu apa yang yang yang, yang ini dari ya saya itu kan sakjane apa ya tipikal orang yang pengen punya planning ki biasanya rodok detail gitu. Mesti begini begini begini tapi pada periode itu termasuk dalam konteks misalnya buka kantor boleh bojo apa itu ada beberapa hal yang memang akhirnya intuisi itu berbanding intuisi itu ya. Weslah bismillah gitu. Hmm. Karena pada titik tertentu kan ketika kita berangkat juga Mas Iqbal juga masih ingat kan kita belum lock 40 kota panitianya Kan kita bu. baru di link 5 atau 6 kan Enggak sih kita udah, udah confirm itu memang kurang dari 50% sekitar okay. 18 Yo kontek-kontek kan tapi yang ya. lock kan baru, ya. baru sedikit lah Artinya kan yang sebagian lock, Yang lock terus kemudian menggagalkan ya ada loh Mas Oh iya Yang menggagalkan Subang Orangnya kita ke Majalingka itu loh Uh, enggak sama satu lagi yang ini di ini apa jenengnya uh, bandaranya di sidoarjo ya sidoarjo ya, masih ingat nah, ayo ya itu termasuk yang sudah oke okay, tapi enggak jadi nah artinya ketika kita berangkat itu Separuh memang iso di etong separo yang lebih banyak lagi kan orang iso di etong memang hanya bisa dijalani dengan yo yo yak, yakin nggak yakin bimbang nggak bimbang tapi kan rodanya wis melaku ke depan ya modalnya bismillah nah jadi eh uh, nek nek tanya konsepnya seperti apa ya konsep secara umum kan memang pengen Hai pengen manfaatlah ya opo iso nyumbang opo tawpo yang raketang yurandu opo tapi kan intinya uh, apa kalau kita bisa me itu ini oppo itu yang bisa kita lakukan ya itu yang kita lakukan, orang nunggu orang nunggu berlebihan nggak usah nunggu berpunya banyak udah nggak usah nunggu pinter dan sebagainya, ya wes bismillah aja menjalankan niat itu sebetulnya. Lainnya itu yang di luar kekuasaan kita misalnya ono apa kebanan mobilnya bocor, ono, ono kejadian oppo sepanjang perjalanan itu ya akhirnya yo. Laha la wala ila bila aja Tapi aja belum mas, itu gak terjadi loh. Kita itu Apa istilahnya apa ya, ada kendala di kendaraan itu, Cuman ketika kita di kudus Akinya sewak Karusa satu dong, ini itu Yang di piton itu Iya kan. aku Kekunduran itu Bukan aku Aku lupa ketika parkir, ternyata depanku itu batu ayah, ayah, ayah. Pas mau berangkat lagi, matap ayah. Tapi ayah. kan ayah. itu kan, gak apa-apa, bukan kecelakaan yang Sampai melukanya, cuman kecelakaan ya Enteng-enteng ya, Dan kita alhamdulillah lah, maksudnya Maksudnya dehleknya, kita harus hati-hati ah. Maksudnya dehleknya, untuk waktu kita juga Nah iya kuih Tapi ajaib loh mas, seperti apa ya? Satu momentum yang di Banyuwangi itu loh mas, di tempatnya mas Aduh kok lali jenengnya ya? Mas apa ya namanya ya? Nanti mau gue ingat ya? Aku kemarin beberapa kali kebanyakan sempat ketemu Sama Pak Azwar Anas waktu masih jadi Bupati Cuman aku yo Lali mau kontak lagi sama yang fasilitasi kita di apa tuh sekolah? Iya. Keman ya, ya Itu Astin, sekolah tinggi kok. Sekolah tinggi sore-sore kan Stein, ya. ya. Sekolah tinggi agama Islam di Banyuwangi. Ya, ya. mungkin nanti lihat ini acara kita bisa komen nanti kita bisa ya, jambu silaturahmi lagi. Aku ya. Oke nanti hmm. mudah-mudahan ingat ya. Hmm. Itu kan aja mas, kita datang ke kampungnya kan seperti tamu agung. Hmm. Mau sampai masuk kampung itu di depan musola itu udah dari mulai yang paling sepuh sampai yang paling kecil menyambut kita Terus kita diterima di musola itu Terus ya kita ini udah Di luar kemampuan kita kalau kita mau sharing kayaknya ya punya goro, karena mereka sudah sangat iya. Goro sekali ikhlas Berbahagia ketika apa kedatangan tamu jadi justru kemuliaan itu dimiliki oleh mereka yang memberikan penghormatan itu. Kita mah apa? Remah-remah. Aspal. Ayo mencat jalan. lah ya. Tapi alhamdulillah waktu itu kan kita pada akhirnya sempat diskusi singkat banget terus jadi kudu kumpul. Wis ngene Mas, kita muter video aja habis itu kita yang mendengarkan video SR ya, video SR waktu itu. Video SR kita puter. video SR keren loh dulu itu. Video SR kita puter, SR SR sedang rombongan ya, nanti biar. rombongan. Itu kita putar. Oh, kemudian itu, kita.. Dulu juga banyak dibantu teman-teman suka rombongan tuh Iya, ya. Mas Sabtu dan pasukannya itu banyak bantu kita di puluh kota tuh Iya termasuk Almarhum Kang Edet waktu di.. Kang Edet, di Bekasi apa? ya? Bekasi, terus beberapa teman-teman Kang Hyana segala macam. Nah itu kan ano mas, masih kan enggak, mas? Kita setelah di Musola itu kita pikir kita langsung mau pamit ke penginapan. Hmm. Ternyata kan kita sudah disediakan makan hmm. di satu rumah warga yang sudah ternyata mereka itu masak itu sekampung masih bumbunya. Hmm. Kita masuk ke ruangan Lebih biasa. sudah hamparan hidangan dengan berbagai macam bentuk dan rasa yuk. Ya itu ya termasuk tadi maksudnya ya nek dianggap bahwa eh, apa namanya kita semua mampu ya mungkin orang mampu gitu. Tapi kan itu akhirnya menjadi sebuah tanda bahwa kemuliaan ahlak itu tidak tergantung seberapa punya kita, seberapa kaya kita atau seberapa uh, terhormat kita, tapi pada bagaimana bisa menyayangi sesama manusia itu semampu, uh, sekuat kuatnya itu. Iya. Yeah. Itu pelajaran yang saya kira luar biasa. Masih Top, sepanjang kan jalan itu. itu kita mendapatkan uh, apa ya kebaikan-kebaikan uh, yang bukan karena ahlak dan perbuatan kita pasti bukan iya, tapi karena iya. ahlak dan perbuatan kawan-kawan yang menyambut itu adalah bagian dari pelajaran cerminan kita selama perjalanan itu ya cuman mungkin memang anu ya, apa namanya ya kita enggak enggak enggak, enggak apa terlalu sombong juga enggak, Yo, cuman memang kita remang, kita cuman berangkat pengen, pengen bermanfaat gitu aja silaturahmi bermanfaat Andra itu kesambut dengan luar biasa sampai kita makan segala macam sudah wah itu ada kejutan lagi tuh Mas waktu itu. Hmm. Nah, mungkin Mas Arif karena Mas Arif mungkin nggak, bisa enggak ingat soalnya kan yang di saya. Hmm. Mas uh, pinjam kunci mobilnya boleh? Oh tahu aku. Oh, oh itu tahu. Tahu. Saya pikir kan mau dikasih amunisi mindahin. kan, dikasih amunisi. Saya pikir kan mau pindahin mobil ganggu. Hmm. Biar saya aja Pak, kok oh, enggak usah Mas. Pancur di sini aja kita pindahin. Nah, setelah kita resmi pamit mau pulang, ternyata mobil yang kita kendarai itu sudah ada beberapa kotak jeruk luar biasa dan itu itu jeruknya pak. itu baru dipetik sore itu katanya iya itu kita berangkat ke situ eh ke situ Stubondo mana Purbalingga Purbalingga itu kayak sider class loh Mas dom dom Probo Probolinggo toh saya timun berarti Mori ya. ya Bukan Purbalingga Probolinggo Bukan Probolinggo ya. di arah ke Bromo ya dengan spirit berbagai di segar itu kalau saya memaknai ya mas ya ketika pulang ke Jogja terus beberapa teman nanya kamu muter 40 hari itu yang paling keren mana saya bilang saya jujur tidak tidak menangkap yang paling keren karena semuanya keren semuanya keren dengan berbagai macam semuanya punya masih. keunikan keunikan yang keren dari itu enggak ya kayak ibarat masuk atlet bola di sama atlet basket kan nggak mungkin Orang bidangnya beda beda Bebas yang yang apa hal-hal yang berkesan ketika muter berbagi diskar. ya intinya kalau kalau selama memang kita niatkan untuk setidaknya ya setidaknya niat itu kan yang tahu cuman Tuhan hmm. follower ya orang ngerti wong leoni juga ngerti nah memang niatnya mesti oh iya hmm. e, memang niatnya untuk sesuatu yang Insya Allah akan jadi kebaikan, akan ada banyak kemudahan yang yang minhai sulai atas, Kadang kita nggak bisa merencanakan. Yeah. bisa merencanakan itu, misalnya waktu kita di Jatiwangi, itu kan kurang kenal sopir sopir. Yeah. Dikasih nah, dikasih kontak dan silahkan mas mampir. Ternyata di situ ada pak camat atau no pak Kapolsek Ono. Dan kita disambut seperti koyo Ono kunjungan apa? Padahal kan yo remah-remah rengginang, mih kan? itu kalau kita nggak punya janjian subuh pasti kita ditahan nggak boleh pulang. Oh, yuk, sampai sampai yuk sampai masak sedemikian rupa sehingga Padahal yeah. itu untuk orang yang tidak kenal kan, e, belum kenal sebelumnya, akhirnya yeah. kenal. Jadi memang kebaikan-kebaikan kemudahan-kemudahan itu hadir karena memang yo e, e, Tuhan itu yo maha penyayang, nggak cuman buat kita buat semua juga. Yeah. Jadi sampai selesai perjalanan sampai neng Yogyakarta dan tidak, apabila segala sesuatunya uh, lancar dan seperti yang kita rencanakan terus akhirnya bisa apa namanya uh, berangkat dan balik utuh dan memiliki begitu banyak saudara di sepanjang perjalanan itu ya ajaib sekali menurut saya. Misalnya, keajaiban itu kalau bahasa ininya ya berkah. Tidak dihitung jumlah matematika kita dapat berapa sponsor dibayar piro dan sebagainya tapi Keberkahan itu bisa melingkupi semuanya sehingga akhirnya lebih dari cukup. Ya. Mungkin bukan kesimpulan ya, cuman yang bisa tak, tak dapurin sama mungkin bisa tangkap itu template yang bisa kita buat adalah mengupayakan berpikir baik, mengupayakan baik berangkat baik, itu kemudian yang melingkupi hal-hal baik. Dan itu kita dapatkan di berbagai diskar 40 hari itu ajaib benar? Kita berangkat, rencana 40 kota juga baru terpegang sekitar separuh Di jalan kita juga banyak dikasih petunjuk dan segala macamnya Sampai rencana yang mau kita... Kan kalau dari detailnya kan kita berbagi, kita memberikan Tapi ternyata kita kulaan banyak loh Mas Kita mendapatkan lebih dari yang kita pikirkan Baik dari hal-hal material maupun hal-hal yang sifatnya spiritual termasuk pelajaran kehidupan? Iya kita ketemu yayasan Galuh satu orang yang mengasuh 170 DGJ di Bekasi iya, itu bahagia adalah obat ada iya. tulisannya menarik terus di Pacitan juga dalang lain Beber yang cuma boleh pentas dua kali setahun oh iya itu, itu termasuk Rio Ponorogo itu ya melihat hmm. bagaimana ternyata musik yang Runtut dan magis itu ternyata Yono ilmuni yeah. ya. Jadi membuat orang trans itu Bisa diatur dengan nada-nada Makanya kalau teman-teman sekarang Suka lagu dangdut koplo ya, Itu salah satunya Karena irama ritmis itu Memang menarik Secara hmm. secara uh, kemampuan musik Dalam uh, memanipulasi uh, Pikiran lewat pendengaran kita Iya yeah. Peraudian juga ya nah ini mas kemarin kan beberapa apa tadi malam ya, awan sempat jaring sama Mas Arief. Hmm. kita katakanlah mengambil substansi berbagai disegar untuk beberapa proyek ke depan. ya bukan proyek ya, tapi apa ya, ya mungkin bisa dikatakan aksi lah ya, mas. Hmm. lanjutan. ya kita mungkin tidak tidak bisa seheroik berbagai disegar dengan meninggalkan keluarga 40 hari. Ini substansinya bisa bisa kita oh ya, bisa kita apa namanya lakukan ulang ya mungkin dua bulan tiga bulan sekali kan kalau ngomongin substansi templatenya berbagi segala itu kan kita datang sharing kemudian kita mengajak para hadirin untuk yuk berbagi yuk hmm. kemudian ya memang yang paling gampang dikumpulkan kan uang ya hmm. tapi kan dulu kan juga ada yang ngumpulin buku dan segala macamnya kita kumpulkan kemudian kita kunjungan entah ke panti asuhan panti jompo atau komunitas kita sampaikan hmm. Kita mencoba mestimulan bahwa Apa namanya ya, ya bukan mestimulan ya, mengilingke mungkin ya mas ya cuman mengingatkan Yo. bahwa Ketika bareng-bareng itu bisa lebih ringan Iya, jadi Beramal itu kan sebenarnya Ada dua, dua bagian yang bisa kita jalankan dan dua-duanya baik Yang pertama kita lakukan sendiri Atau kita lakukan sambil kita ngajak yang lain hmm. Sehingga kebaikan itu ...kualitas dan kuantitasnya menjadi lebih besar, hmm. e, digunakan untuk kemanfaatan e, masyarakat yang lebih luas. Ya. Jadi kalau sendiri mungkin bisa nolong satu dua orang, mungkin esak kampung ya bisa nolong satu kampung yang lain. Gitu. Ya, ya. ya kalau nggak salah juga salah satu seniman legend, luar kan juga pernah menyampaikan statunya kan... ...kalau satu orang Indonesia mau menolong satu orang Indonesia yang lain, selesai masalah kita tuh. Oh iya. Saja enteng, ya bukan ngenteng ya, bukan, bukan meremehkan. Enggak, cuman itu sebenarnya kalau kita mau bergerak sebenarnya bisa. Iya. Jadi kalau kita menggunakan pola pikir yang sehat, pola pikir yang logis, itu sebenarnya masalah di Indonesia itu solusinya sederhana. Tapi kalau kita pakai pola pikir politis, ah, masalah itu jadi ruwet. Iya. Nah, kenapa ruwet? Nah, akhirnya ruwet itu juga. Untuk sebagian orang bisa membuat susah, sebagian orang bisa menjadi seneng. Ya. Sebagian besar sesi, sebagian resepsi. Ya, gitu. ya. Resesi dan resepsi itu cuma masalah P. Mas. Masalah P. P-nya itu politik. Ah, iya. Jadi kepentingan yang sangat layak diperjuangkan itu sebenarnya eh, kepentingan masyarakat. Dalam konteks ini kalau kita bicara yang disampaikan oleh Tuhan kepada kita adalah masyarakat yang susah ya. Sebenarnya kita tidak perlu pertengkaran itu Tapi ketika kepentingan itu akhirnya dijatuhkan pada sektor-sektor tertentu Yang sering disebut sebagai ekosektoral itu Maka kepentingan itu menjadi destruktif Artinya ya. ada pola pikir kelangkaan Kelangkaan itu gini Kalau ada ikan bakar satu Sementara yang pengen ikan bakar dua, yang pengen ikan bakar itu dua orang, maka yang dulu duluan mengambil eh, itu akan mengakibatkan yang terakhir tidak kebagian. Yeah. Sementara kita tidak tidak berpikir mengenai keberkahan, keberkahan itu kan kita eh ora cukup, tapi ketika dinikmati dengan rasa syukur akhirnya justru menjadi berlebih. Yeah. Nah, politik itu kadang-kadang ketika lihat ikannya cuma cukup buat satu orang, ya diambil sendiri, yang lain akhirnya jadi ya. ke, ke, kebahagiaan. Nah, the winner take all itu kan itu. Artinya yang lain yang ke, ke, ke, kebahagiaan itu akhirnya harus memohon-mohon kepada yang dapat ikan duluan untuk akhirnya dibagi dan itu pun memang mengentuk untuk buntut dan sebagainya. Tapi sekali lagi gini, politik itu kan satu term yang sama kayak uang. Jadi tidak semuanya jelek, tidak semuanya jahat, tapi juga ada yang bagi. Cuma faktanya mayoritas memang lebih banyak Mungkin ya dianggap sebagai e, lebih mudorot daripada manfaat Terutama untuk siapa? Untuk masyarakat secara umum Karena segala macam gimmick, segala macam clickbait Segala macam kampanye, hashtag dan sebagainya di, Yang beredar di sosial media hari ini Itu kan fokusnya pada kepentingan masing-masing partai ya, ya. Kita ngomong misalnya gini lah jadi ngomong bodon ya, sekaligus kita pengen ada beberapa kerusuhan intelektual. Hmm. Pemilu itu biayanya berapa triliun pemilu? Satu triliun misalnya Gue kotak suara, gue coblosan ini segala macam. Itu lebih banyak manfaatnya apa mudorotnya? Kan kita mudorotnya. tracknya begitu hmm. ya. Nah misalnya angka itu di, di apa ya di diolah sehingga yang mendapatkan keuntungan adalah masyarakat Indonesia yang paling susah dan pemilih itu diselesaikan dengan cara yang baik-baik, mungkin akan lebih banyak manfaatnya. Maka ini menungso, nggak bisa begitu. Yeah. <tuh> Manusia itu tidak hanya butuh keadilan, tidak hanya butuh kenyang, tidak hanya butuh penghormatan atau pujian. Ini kadang-kadang yang butuh gelut, kadang-kadang dia memang punya nafsu yang harus disalurkan untuk ...mungkin menyakiti orang lain, mungkin membuli, mungkin apa gitu. Tapi itu dalam batas-batas yang masih bisa dikendalikan masih oke okay sebetulnya. Ya sebenarnya kan sudah ada, ano tuh mas, ruang-ruangnya kan. Artinya kan dengan olahraga segala macam sebenarnya kan sudah ada ruang-ruang. Ya, Siapa ingin gelap, ya gelu kayak misalnya Kayak misalnya di agama, misalnya di Islam. Itu kan ada namanya mekanisme tobat. Iya. Tobat itu kan minta ampun. Artinya kenapa orang minta ampun kan berarti sebelumnya pernah keliru. Iya. Artinya agama juga memberikan ruang orang untuk keliru, untuk yeah. untuk bukan bukan apa ya bukan membolehkan dosa, tapi orang berdosa itu manusiawi. Yeah. Gede kecil dan sebagainya itu ya akan tergantung dari dari bagaimana uh, kita mengukurnya secara agama maupun secara secara kemanusiaan. Karena kalau nggak ada nggak ada mekanisme pertobatan, nggak ada cara, nggak ada sholat tobat, nggak ada ini kan, artinya Tuhan itu meminta kita selalu benar dan itu kan rodok orang mungkin. Yeah. Karena eh, ya sekali lagi ini ngomong manusia bukan bukan malaikat. Tapi kan tugas kita perjuangan kita sehari-hari yang disebut sebagai perjuangan tanpa henti-henti itu kan bagaimana kita bisa mengunggulkan nilai-nilai baik di tengah berbagai macam cobaan untuk melakukan hal yang tidak baik. Hmm. Jadi eh, bahkan ada yang ada yang bilang begini, se sebesar apapun dosamu, sebesar apapun kejahatanmu selama kamu masih mau menjalankan sholat, gitu ya, ya kemungkinan blandangi itu nggak terlalu jauh. Jadi harap harap melakukan dosa masih ingat dan masih mau sholat itu sebenarnya proses rescue untuk menjadi baiknya itu tidak serumit kalau misalnya dia meninggalkan banyak uh, ya salah satu mungkin sholatkan tiang agama, Jadi kalau kita tidak berpegangan pada tiang yang kuat kan mesti mubat mabit yeah. kena badai dan segala macam. Nah sekarang banyak orang stres, banyak orang mungkin uh, melebihi beban yang dia tanggung, melebihi kemampuannya dia dan tidak menyandarkan diri pada yang maha memiliki kekuatan itu ya akhirnya Belanda, yeah. Belanda itu ya setiora orang nyambung, jadi... dan segala macam. Uh, yang jelas, yang kita kejar di hidup kita ini kan juga cuma sebentar. Tapi kita ini adalah bagian dari satu masyarakat yang besar. Yeah. Dan kita tidak akan pernah sampai kapanpun iso mandiri sampai ngurusi pemakaman sendiri kan nggak mungkin. Yeah. Kecuali memang meninggalnya tidak ada makamnya, maksud Hilang spopie, kita pasti memerlukan orang lain. Untuk kalaupun tidak memakamkan, minimal untuk nggak ke dan segala macam, kita perlu orang lain. Yoke, yuk. misalkan kalian korban kecelakaan yang di tengah laut, hmm. nggak bisa dimakamkan, itu kan juga butuh support doa dari yang lain. Juga. Oh iya, nah, makanya. nah, itu yang akhirnya kita perlu sadar bahwa kita ini sebenarnya hidup, itu kan ada orang belum, Mas. Hidup ngapain sih kalau nggak ngejar bahagia? Menurut saya, hmm. bahagia itu akan hadir kalau kita mau membahagiakan orang lain yang lebih susah dulu Jadi bahagia yang bersandar pada ego sendiri itu bahagia yang sangat artifisial dan uh, umurnya pendek Misalnya, dua handphone nanyar Itu senangnya berapa lama sih? Mungkin seminggu, kurang minggu lah maksimal Begitu kita lihat, ada teman yang beli handphone lebih baru lagi, senangnya hilang. Hmm. Tapi ketika kita punya handphone, misalnya, ini disediakan kepada orang, dan handphone itu diusir, mau akhirnya bocah pintar segala macam. Itu bahagianya bakalan. Nah, justru hal-hal yang akhirnya mengarah kepada keabadian atas segala perbuatan kita, itu yang, yang rasa-rasanya paling layak untuk diperjuangkan. Selainnya itu, yaitu semuanya. Bisa menjadi perhatian, atau bisa menjadi yang kita lakukan yang kesekian. Tapi ya. substansinya jangan, jangan kalau saya masih kan saya ngomong gini kan belum tentu orang lain juga setuju. Jadi, substansinya adalah bagaimana kita bisa memfokuskan eh, kemampuan, kemauan, eh, kekuatan kita ini untuk eh, membuat kemudahan kepada orang-orang yang hidupnya sulit.